Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat, Lesti Lovers, be lovers Serta Leslar love Lovers dimanapun kalian berada Selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube Diva TV Yang akan selalu mengabarkan kabar baik, kabar menarik Seputar Lesti Kejora dan Rizky Wilar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 Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Ada kabar yang sangat membuat kita semakin penasaran ya dengan kejutan program terbaru dari Leslar Yakni Ramadan with Leslar ini baru saja bersama kita mendapatkan info nih bahwa ini tentunya awal perdana program terbaru di Ramadan. Lesti Nerski Bilar akan tayang hari ini kebahagiaan Leslar menyambut Ramadan. Wah Masya Allah, mungkin gak sabar banget ya untuk menyaksikan program terbaru idola kita. Semoga semakin banyak support dan dukungan yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mensupport Lesti dan Bilar. Info ini kita dapatkan juga dari akun Lesti Bilar, tim Ada kalimat caption yang dituliskan, keren banget thumbnailnya. Beberapa jam lagi ketemu mereka di Ramadan with Leslar, YouTube Leslar Entertainment. Jangan lupa persahabat ya, jam 5 sore akan disuguhkan vitamin bahagia, kejutan bahagia dalam program terbaru Idola kesayangan Kita dalam acara Ramadan with Leslar. ...pastinya warga Konoha ini gak sabar banget ya menantikan kejutan spesial dari idola kesayangan kita ini. Selanjutnya, para sahabat, kita lihat juga bahwa idola kesayangan kita akan tampil di acara Aksi Indonesia... ...yang akan disiarkan secara langsung di Indosiar. Bunda Lesi Kejora akan menjadi host di acara Aksi Indonesia 2022... Jangan lupa, persahabat, saksikan mulai jam 1.30 waktu Indonesia Barat. Banyak sekali yang bertanya untuk tanggal dan jadwalnya, persahabat, Dia ya, perhatikan. Jadwal yang akan diisi oleh Bunda Lesti Kejora, ini hari Senin, tanggal 4 April 2022, pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Tepatnya, nanti jam setengah 2 dini hari, sahur kita akan ditemani oleh Bunda Lesti Kejora. Untuk berikutnya juga, persahabat perhatikan, kita mampir ke unggahan dari Indosiar. di jam yang lalu, ini mengunggah sebuah postingan. Ada foto Ustadz Wijayanto, ada Ustadz Solmit, ada juga Gilang Dirga dan ada idola kesayangan Bunda Lesti Kejora. Dan kita lihat, persahabat, mood puasa di hari pertama. Wow, kira-kira mood maghrib. Ini persahabat ya seperti ekspresi Lesti ya Masya Allah seneng banget menantikan berbuka puasa Dan pastinya sebelum berbuka puasa kita juga akan disuguhkan vitamin bahagia Kejutan yang paling membahagiakan kita semuanya Dan selanjutnya juga persahabat ada info penting dari Ibu Harsiwi Ahmad Di laman akun Instagram Ibu Siwi ini menginfokan acara soal festival Ramadan Persahabat malam hari ini akan disiarkan secara langsung di Indosiar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat Dan disimak untuk pengisi acara malam hari ini Ibu Siwi mengatakan dalam sebuah kalimat caption Ajang pencarian bakat festival Ramadan bisa kita lihat mulai malam ini Dimulai dari Kasidah antara Al Barokah Bogor versus Putri Ratu CMG Tangerang Mantap Yang akan bertugas menjadi juri yaitu Ustadz Salnet, so Imah, King Nasar, Parto Patrio akan ada pula Biod dan G.D. Levan, tentunya dipandu oleh host yang selalu heboh Irfan Hakim, Abi Ramzi, Gilang Dirga, Jirayud, dan Ruben Onsu. Saksikan festival Ramadan mulai malam hari ini setiap hari live pukul 22.00 waktu Indonesia Barat hanya di IndoSiar. Jangan lupa persahabat ya untuk selalu menyaksikan acara-acara Indosiar. Kali ini acara festival Ramadan tidak dihadir oleh Bunda Lesti, karena Bunda Lesti Kejora ada di acara aksi, para ya. Jangan lupa, selalu support yang terbaik untuk idola kita. Dan pastinya masih menunggu kejutan lain, dan kabar terbaru berikutnya, total stay tune. Dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya.